putus berhubungan dengan untuk air panasnya nah ini juah juah Bantang karina halo selamat siang semuanya kali ini saya buat video berbeda seperti yang biasanya kali ini ini ada juga Spencer jadi ini bocor juga ini bocor Spencer ini masukkan air gini dia bocor ya dia bocor nah, ini bocor ya jadi kan saya penasaran apa aja yang rusak di dalamnya oke okay. jadi ikuti video selanjutnya ya guys nah ini ada obeng ini, ini kita buka dulu dalamnya kita buka dulu dalamnya Terbuka, dulu ya. Jadi, kalau ada yang rusak, ini terputus berhubungan dengan tuh, air panasnya. Nah, ini ini persambungan ya, nah. karena ini udah lama juga. Jadi, gimana nah, kalinya biar bisa terpakai lagi? Kalau diterbuang ini kan Sayang juga spengsernya kan nah, Jadi menurut aku Yang ini kan ada ah, Apanya ah, Merah Yang merah yang kita putus aja merahnya oh ya. Oke Yang merah kita putus Ini kita sambung Sambung dalam terus kita sambung juga sambung nah, jadi yang merah tadi ini kita putus ini ke dalam apa ini atas ini yang ini nah, ini kita putus saja nah, nah kita putus kan udah putus jadi menurut aku itu Jadi ini kan ada di apa ini? Ah tutupnya. Nah, jadi tutup ini kita buat sini. Kita tutup dia. Ah udah masukkan. Nah, ini udah masuk. Jadi ini udah terputus. Nah, terputus juga kan terputus otomatis ini nanti terputus ini air untuk yang air panas ya kita mencurkan air panas itu terputus kita putus jadi kita coba kita tutup dulu spengsernya Oke okay. kita buat dulu airnya ya. Air. Baru masuk, Kita nah, akan. Nah, inilah. Karena pada di sini airnya ampung, tutupkan. Di. Nah, baru di dalam ini enggak berguna lagi, enggak fungsi, air panas ya. Yang pengungsi ini. Nah. nah inilah air nah, dari sini airnya tadi kalau kita ada masukkan akuanya di atas eh, otomatis airnya turun ke sini jadi yang merah ini enggak fungsi lagi kita putuskan jadi ini masih bisa kita pakai jadi kalau ada untuk teman-teman sayang dibuang spengsernya masih bisa dipakai kok Oke jadi kita tutup dulu oke okay, jadi yang merah ini jadi ini enggak pengusih lagi guys jadi kalau ada masukkan galon sini air jadi otomatis dia masuk ke sini guys jadi ini bisa terpakai jadi nggak terbuang langsung kan jadi buat teman-teman kalau ada yang spencer kalian yang rusak Coba bongkar aja dalamnya Kalau ini bisa dibuang di aja dia Gak fungsi air panasnya Tapi ini pengungsi Masih pengungsi nah, Oke okay. Jadi Coba kita masukkan dulu Galonnya Oke okay. Baru kita masukkan Galonnya ya. Oke okay. okay. Kita masukkan Aquanya jadi kita buat coba dulu Kita buat Coba tuh minum ya Kalau ini nggak fungsi lagi ya guys Kalau ini nggak fungsi lagi yang merah Nggak fungsi lagi Tapi kalau yang biru Fungsi nah. Jadi yang bawah ini nggak ada bocor lagi dia nah. Jadi buat semua teman-teman Jadi kalau ada yang spengsera rusak Jadi jangan dibuang Bongkar aja, kan gampang, paling 20 menit. Jadi kita nggak sayang membuang kayak gini. Udah mahal kita beli, terbuangkan. Jadi buat teman-teman, semoga bermanfaat semua video ini. Jangan lupa subscribe, share, komen. Terima kasih semua.